baik Bapak Ibu cara merekam layar laptop Windows 11 nah langkah-langkah yang pertama di sini ya, untuk mengawali kita buka dan ya, start lalu kita buka setting setting kita pilih main, nah ini dia, lalu kita pilih chapters, klik saja. Nah di sini sudah on ya recording-nya. tinggal kita mengatur dari settingan yang di sini. Nah di sini maksimal untuk merekam. 10 menit sampai 4 ya. Silakan pilih saja yang mana. Terus audionya sudah on. Terus video framenya, nah di sini kita pilih. Saya menggunakan 60 VPS ya. Terus kualitas dari video ya silahkan dipilih saja yang mau standar atau high ya standar saja yang saya gunakan di sini. nah kita keluar saja nah cara untuk menggunakannya kita harus menggunakan keyboard kita ya di sini ada logo Windows nah kita klik saja untuk logo Windows nya ya plus G akan timbul seperti ini, nah ini, nah ini untuk merekam layar desktop, tapi untuk merekam di sini dia, dia Windows bawaan ya, jadi tidak bisa untuk merekam layar desktop, hanya kita menggunakan contoh menggunakan Word saja, ya. Kita klik Word. Nah di sini. Nah tadi ya kita klik ya logo Windows plus G. Nah seperti ini. Nah di sini ada tanda untuk merekamnya. Jika kita ingin merekamnya, kita klik saja. Dan audionya ini sudah on. Nah, kalau kita ingin memulai kita coba ya untuk memulai merekam layar laptop Windows 11 ini nah di sini sudah berjalan tinggal kita ya mengetik saja saya coba ya cara mere layar laptop nah ini ya sudah saya contohkan nah lalu kita berhenti di sini kita klik saja nah akan tersimpan di sini nah, ini akan tersimpan ya nah kita lihat hasilnya ini kita lihat di menu ya. nah adanya di video nah, kita klik saja nah di sini ada capture ya kita klik nah seperti ini ya kita klik lagi nah ini hasilnya. nah itu bapak ibu sekalian mudah-mudahan video tutorial di sini bermanfaat jika ada yang menggunakan Windows 11 terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh